Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Oke, okay, teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe dan juga sudah menonton terus channelnya Derosa Auto, karena cuma di channel Derosa Auto kita akan membagikan informasi seputar stok showroom dan juga program promo showroom. Ya, Pak, ya, Bener. betul. Ya. Kali ini, teman-teman, saya ada di showroom. Have HF Cars yang ada di WTC Matahari Serpong ya Pak? Benar Betul, kali ini saya langsung ditemani dengan ownernya Yaitu Pak Ahmad, apa kabar Pak? Baik Siap, ya. mantap Semangat ya Pak? Iya harus Sehat semangat. terus ya? Iya Jualan? Mantap Iya, <laughs> harus mantap Harus mantap ya Pak Yori. Ahmad ya? <laughs> Oke, Pak Ahmad Kebetulan kita ada di channelnya di Auto Baik. Kita akan bagikan informasi stok dari MHF showroom mm -hmm. ya kan yeah. MHF Cars dan juga kita akan membagikan informasi promo-promonya yang akan diberikan kepada customer-nya Derosa Auto atau Boleh. calon customer-nya dari MHF Cars. Baik, ya. baik. Siap. Sebelumnya Pak Ahmad, kalau nah. misalnya ada teman-teman mau lihat mobilnya nih, nah. alamat lokasinya ada di mana Pak? Silakan Pak. Alamatnya kita di uh, Mall WTC Matahari Serpong yeah. uh, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ya, Atau yang udah dikenal orang sekarang di BSD? BSD ya, ya. siapa tuh? Besar BSD. BSD ya? Oke, okay. ya. kalau misalnya nanti teman-teman mau cari di Google Map, tinggal ketik aja uh, uh, mall WTC Matahari ya. Mall WTC Matahari Serpong. Mall ya. WTC Matahari, Matahari Serpong, Serpong teman-teman. Benar, gitu. benar. Ada di lantai berapa, Pak? Serumnya, Pak? Di lantai P5. Di lantai P5, teman-teman. ya. Jadi, kalau udah sampai mall WTC Matahari Serpong, teman-teman langsung aja naik ke lantai 5. Nanti langsung Masuk parkiran aja, kalau yang bawa mobil langsung naik aja, yang bawa motor juga langsung naik ya Pak, bisa ya? Bisa, bisa. Bisa ya. <laughs> Siap, oke okay, Pak Ahmad, untuk nomor teleponnya nanti kalau ada customer Dero's Auto yang mau tanya-tanya, silakan Pak, di-share Pak. Boleh, untuk uh, nomor handphone dan WhatsAppnya 0813 4961 Siap, mantap banget pokoknya deh. Ya? Iya, kalau mau telepon langsung boleh, mau tanya-tanya boleh, nanti kita oke. akan cantumin di kolom deskripsi berus auto ya izin ya Pak Ahmad ya siap siap, siap. oke Pak Ahmad ah. stok mobilnya ada berapa nih Pak kalau boleh tahu Pak uh, jadi, sekarang ada 9, 9 ya Pak iya. ya iya. wah cukup lumayan iya. banyak iya. nih Pak ya, ya ma siap masih menata sedikit-sedikit step by step step by step iya, ya Pak ya keren banget nih ya <laughs> jadi memang di MHF Cars ini stoknya ada 9 ya kan dan juga nanti ada promo yang akan kita berikan ya Pak ya iya. siap Pak Ahmad Nah. Kalau boleh tahu nih benefit yang akan diberikan dari MHF Cars kepada calon customer itu apa Pak kalau misalnya beli mobil di sini Pak Oh baik kalau misalkan belinya mobil yang tahun muda kita kasih jaminan garansi iya. mesin satu tahun uh, Tapi uh. siap oli ya teman-teman kalau untuk tahun tua ya Nah uh, right. kalau tahun muda garansi Mesin satu mesin tahun. Mesin ya selama 1 tahun teman-teman ya. Bawah tahun 2019, 2020. Uh, berarti tahun 2019 garansi mesin 1 tahun ya pak. Iya. Di bawah tahun 2019 dapat free oli ya pak. Benar. Benar ya. Hmm. Nah, satu kali ya. Satu kali. Satu kali. Atau biasa kita kasih uh, free sarung jok. Free sarung jok uh, atau ya. Atau yang seni akustoris. Nah, nah siap mantep banget. Jadi hmm. cuma di MHF Cars yang hmm. bisa kasih promo gratis ganti oli ya pak. Benar. Benar nggak untuk tahun tua. <laughs> ya. Kalau tahun muda harusnya gratis juga dong pak? Uh, biasa. Sekali kalau boleh kali. Uh, tahun muda itu karena kita udah kasih yang benar-benar yang terbaik oh yang nah, terbaik nah, jadi kadang oli udah sudah udah oh, full service juga pasti wow, record kan pastinya. mantap yeah. betul sekali berarti untuk yang tahun-tahun muda pokoknya tinggal pakai lah pak ya benar siap pokoknya nggak nyesel beli di MHF Cars yang ada di WTC Matahari Serpong ya pak iya benar siap oke pak tanpa lama-lama kita mau coba bagian informasi stoknya punya MHF Cars nih pak ada apa aja pak boleh pak yang pertama pak Eh, ah, yang pertama nih kita ada Kalia, ini baru masuk siap tahun 2016 tahun 2016 nah. ya Nah ini transmisinya manual atau matik, Pak manual manual ya Kalia ini. tahun 2016 manual kilometernya kalau boleh tahu Pak 60.000 ribu. 60.000 ribu, ya Benar. record ya Pak ini ya Pak record-record ya Nah ini juga mobil juga masih catatannya masih oke ya kaki-kaki nah, iya. semuanya aman ya pak? aman ban juga bagus aman kembali -kembali. siap pajaknya bulan 10 ya pak? benar siap bulan 10 bulan 10 ini kebetulan platnya platang gerang selatan ya pak? Iya benar benar sekali oke nah kalau untuk harganya sendiri cashnya dibanderol berapa pak untuk teman-teman di untuk saya kasih spesial harga spesial cash ya seratus empat 104 ya. Yeah. Siap untuk teman-teman rosa Auto, ini ada Kalia tipe E manual ya, Pak. Iya, yeah, Betul, harganya cuma 104 aja. Nah. Masih bisa nego mungkin, Pak? Uh, mungkin masih bisa. Masih bisa ya. Yeah. Kalau misalnya sampai 100 juta bisa enggak, Pak? Uh, bisa dibicarakan. Bisa, Ben. Datang aja langsung ya. Ketemu yeah. sama Pak Ahmad ya yeah. di WTC ya, Pak ya. Yeah. Siap. Nah, Pak, untuk paket kreditnya boleh diinformasiin, Pak? boleh boleh DP-nya berapa pak? Ah DP dikasih spesial DP 10 juta. Wow DP 10 juta teman-teman untuk Kalia tipe E manual 2016 ya. Angsurannya pak? Angsurannya dua eh tiga jutaan ya. 3 jutaan 3 ya? Jutaan. 3 koma ah, berapa pak lebih tepatnya? Kurang lebih deh saya Oh, tiga juta lebih. Tiga ya. lebihan ya? Tiga juta lebih ya. Siap kalau gitu teman-teman untuk Kalia E manual nih ya boleh langsung kontak Pak Ahmad ya boleh, kalau boleh. mau pesan ya iya. betul pak nah untuk pemesanan biasanya paling booking fee 1 juta ya pak ya bisa Bisa ya. nah, nah itu udah bisa proses kredit lah ya bisa. kalau misalnya memang customer mau kredit ya bisa dan Siap. misalkan hmm. uh, misalkan ada kendala misalkan hmm. uh, contoh misalkan uh, data orang misalkan ada yang tidak cocok uh -uh. itu DP kita balikin full wow. tanpa potongan tanpa potongan ya, ya. berarti artinya nanti kalau memang ada kendala pada saat proses kredit atau hmm. ya sebutlah diri tolak leasing ya pak iya, ya benar. nah uang booking fee nya nanti dikembalikan full ya full siap kalau gitu mantap pokoknya ya oke kita stok selanjutnya nih pak ada boleh, boleh. Innova ya pak Ya. Innova ini tahun berapa nih pak 2018 2018 ribbon tipe tipe G tipe G hmm. transmisinya pak Matic transmisi otomatis teman-teman. Bensin atau diesel, Pak? Bensin. Bensin ya teman-teman ya. ya. Nah, ini ada uh, Innova Reborn tahun 2018. 18, bensin, transmisi otomatis tipe G ya teman-teman ya. ya. Siap. Kalau boleh tahu kilometernya berapa, Pak? 47.000. 47.000 teman-teman. record hmm. ya, Pak? Record, Rekot. Berarti Toyota. masih rendah lah ya. Iya benar. Heeh, uh -huh. untuk tahun 2018 kilometer 40.000 masih oke okay lah, masih worth. Masih worth, it, worth it ya. banget. Maticnya aman ya, Pak? Aman, aman. Udah semua. dicek ya, Pak? Udah. Siap. Kaki-kaki kaki, aman. Semua. Aman juga, udah servis juga nih teman-teman, ya. -teman. Nah, nah uh, kalau boleh tahu ini pajaknya bulan 3 panjang ya, Pak? iya sampai 2023. Sampai 2023 Bener. kebetulan platnya plat Tangerang Selatan, teman-teman. Pokoknya bebas banjir ya Tangerang mah ya. Bebas, Bebas banjir, siap. Nah, kalau untuk harga on the road-nya berapa nih Pak harga cash-nya? Harga yang spesialnya 285. 285, teman-teman. Dapat Innova tahun 2016 18. eh 18 <laughs> ya, tipe G Matic bensin, Bener. ya. Langsung siap pakai, kilometer juga masih rendah 40 ribuan ya Pak. Sepuluh 47000 ribu, empat 47 tepatnya mantap ya, siap. Nah, untuk paket kredit, ya Pak, boleh di-share, Pak. Uh, untuk paket kredit, iya, bisa DP yang kecil, DP tiga juta, bisa. wow yang spesial kita kasih spesial, ya, tiga juta. Teman-teman dapat innova, bener nggak? Nah ini kalau DP 30 juta untuk KTP luar kota gitu masih bisa juga Pak? Uh, khususnya yang domisili di sini sih Domisili di uh, Jabodetabek lah ya Pak bener, ya bener. Sampai dengan Serang ya Benar Betul uh. ya Kalau Bandung? Uh, tasik? Uh, <laughs> nanti mungkin ada listingnya yang boleh, boleh. Yang Siap Angsurannya berapa Pak dengan DP 30 juta? 6 jutaan 6 jutaan ya Tenor? itu tadi yang DP yang tadi lima tahun. 5 tahun ya. Nah. Jadi DP 30 juta, angsuran 6 jutaan itu dengan tenor lima tahun, teman-teman. Benar. Betul sekali. Ya, kalau misalnya nanti ada teman-teman daerah suka nih, mm -hmm. luar kota suka sama Innova, lagi cari Innova bingung mau kemana mana lihat channel Derosa Auto, langsung aja telepon Pak Ahmad. Iya. Yeah. Benar nggak ini sih mobilnya masih kinclong banget nih kalau kita lihat. Yeah. Pokoknya udah siap dikirim ya, Pak. <laughs> Sampai rumah. Sampai rumah, <laughs> duduk manis aja ya, Bener iya, gak? Ajib. Iya, ajib pokoknya ya Oke pak, ada satu lagi pak Kita Boleh. lanjut lagi Boleh Ini mobil yang sering dicari orang warna putih yang itu Brio ya pak? benar Brio Brio tahun berapa nih pak? Sorry, ini 2017 17 ya, ini 2017 Kayaknya ini uh, generasi yang udah mau Naik oh. lagi ya, udah ya, yang generasi perubahan. terakhir ya, perubahan ya, masih ini old gen, model gen ya, 2. gen dua 2. Gen 2 ya, kan 1 ah. satunya beda ya, betul, nah, Ini yang iya. gen dua, yang yang next yang yang baru. Baru yang gen baru. dua, new. Ya. Siap, boleh. Ini transmisinya? dua, band teman-teman. dua, Tipe? Ah, tipe E. E ya. ya. ya. Jadi nah. ada Brio, Satya, tipe Tahun 2017 transmisi otomatis ya Pak ya. Bener. Kilometernya berapa Pak kalau boleh tahu Pak? 35.000. 35.000 teman-teman. Ya masih rendah juga nih untuk tahun 2017. Bener. Mobil saya lihat juga mulus pokoknya hmm. ya. ya Siap pakai juga. juga. Uh. Kalau ini memang jarang dipakai ban, ban belum turun. Ban belum turun ya. ya. Berarti servis record dong ya Pak. Record juga. Record aman teman-teman pokoknya. Pokoknya dijamin aman lah ini mah <laughs> ya. Nah kalau boleh tahu harganya berapa pak? Kalau ini dikasih yang spesial 135. 135 teman-teman, ya. transmisi Matic ya, tahun ya. 2017 ya, ya. tipe E eh, teman-teman, 135. Ya. Kalau mau nego langsung aja nih ke boleh. Pak Ahmad. Boleh. Kalau mau coba saya negoin 130 dikasih nggak pak? Bisa dibicarakan. Teman-teman, <laughs> 130 bisa dibicarakan langsung kontak hmm. ke Pak Ahmad ya. Iya. Kalau paket kreditnya berapa pak? Kita kasih yang spesial DP 10 juta. DP 10 juta juga tuh teman-teman nah. ya. Punya uang 10 juta sekarang kredit mobil sudah dapat ya. Angsurannya 3 jutaan. Lebih. 3 jutaan juga teman-teman, juta, tenor juta, 4 1. tahun ya. Iya benar. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tenornya lebih ringan lagi, biasanya tenornya dipanjangin ya Pak. 5 tahun. Sampai 5 tahun ya. Nah, nanti tinggal minta hitungannya langsung ke Boleh. Pak Ahmad. Nanti nomor teleponnya ada di deskripsi. Ya. Ya. siap Pak Ahmad. Okay. Nah, kita lanjut lagi nih. Boleh. Ada CRV. Ya. CRV tahun berapa, Pak? 2015. Tahun 2015. Ya. Tipenya kalau boleh tahu, Pak? Uh, yang ini yang dua yang mesinnya 2400. 24 ya? Iya, 24. Siap, transmisi otomatis ya, Pak? Otomatis juga. Nah, ada CRV 2015 transmisi otomatis. Ini 2400 cc, teman-teman. Kilometernya berapa pak? Kilometernya Delapan 85.000 lima 85.000 rekod. berarti buku servis ada Komplit ya pak? Komplit semua Komplit semua Kunci serep ada ya pak? Komplit Komplit pokoknya teman-teman nggak usah khawatir untuk beli di MHF Cars Yo Mantap <laughs> <laughs> ya kan? Harganya di Bandung berapa pak? harganya kita kasih yang spesial 260. 260 dapat si Arvi tahun 2015. Yeah. CC-nya 2400 CC. Uh -huh. Nah, kalau untuk paket kreditnya DP-nya berapa, Pak? Kalau ini kita kasih yang spesial DP 20 juta. DP 20 juta. Dapat si Arvi, Pak. Dapat si RV. Teman-teman, saya selama keliling showroom si Arvi baru ini yang DP-nya 20 juta, teman-teman. Yeah. Angsurannya berapa, Pak? eh uh, 6 jutaan lebih. Angsurannya 6 jutaan dengan tenor 4 tahun ya, Pak. Uh, itu tadi perhitungan 5 tahun. 5 tahun, teman-teman, ya. Yang penting DP-nya terjangkau, bisa proses, ya, Pak, ya? Bisa. Yang penting BI checking-nya aman, rumah aman, sendiri. Rumah sendiri. 20 juta bayar bawa unit. Bawa unit, ya, <laughs> <laughs> Mantep yeah. banget nih kalau uh. gitu nih. Ya. ya, cuma ada di MHF Cars yang si RV dapat 20 juta, teman-teman, ya. Siap. Siap. Oke. Lanjut lagi, Pak, ke unit berikutnya nih, Pak. Uh -huh. Ini ada Karimun ya, Pak. Ini mobil Estilo ya. Uh, Primadona di zamannya untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, Primadona ibu. di zamannya. Ini Karimun Estilo. Tahun berapa, Pak? 2012. 2012, transmisi manual. Manual nah, ya, teman-teman. Ini mobil sedia. irit. The seat? Sangat irit iya kan? sangat irit buat ke pasar parkirnya gampang ya pak? gampang sekali bener gak? Uh, iya tinggal buat, set set set buat nah, nyelip super. gampang enak, sekali, gampang <laughs> sekali. Ya. transmisi manual kalau boleh tahu kilometernya berapa nih pak? Uh, kurang lebih 100 100 ribuan ya? Uh, 100 lebih tempatnya 100 uh, 110 atau 120? 200-100 200-100 uh, temen-temen pokoknya 100 uh, kecil lah ya? iya uh, yeah. betul sekali ya jadi kilometer 100 kecil ini ada karimun tipenya Uh, ini ya uh, GL ya Pak bener-bener GL ya uh -huh. tipe GL teman-teman yeah. tahun 2012 pokoknya uh. siap pakai nah kita tanya ini harganya berapa Pak harganya ini yang kita kasih yang spesial betul 70, 70 juta, juta. dapat karimun yeah. 2012 manual tipe uh -huh. GL teman-teman ya yeah. Pokoknya ini sih mobil dibawa ke pasar kemana-mana enak pokoknya sangat irit sangat irit sih 50.000 tan satu minggu <laughs> apalagi buat dewan terjemput anak ya apalagi nggak dipakai <laughs> siap pak siap pak Ahmad iya, iya. Iya. ada unit apa lagi pak uh, ada Nissan Juke boros. siap oke okay, teman-teman unit selanjutnya ada Nissan Juke ya pak ya benar nah ini tipenya apa nih pak tipe RX rx tahun dua 2014 dua teman teman 2014. nissan juk rx 2014. 2014 transmisi automatic kilometernya berapa pak uh, serat, serat, ya, seratus 100 seratus ribuan seratus tiga an seratus tiga an uh. teman teman ya tahun 2012 ya iya yeah. masih worth 2014. it dua ribu empat sorry dua teman teman benar ya uh. masih worth it ya nah, tipenya tipe rx uh. nissan juk ini juga barangnya jarang di tempat-tempat lain cuma ada di MHF. Cars. Cars. dan ini juga servisnya record. Servisnya record, record ya di record. Nissan ya. Benar. Jadi Siap, buku nah. servis, manual buku semua komplit. Siap. Bener. Kunci serep juga komplit, Pak. Komplit-komplit semua. Komplit pokoknya teman-teman, ya kunci serep, buku servis, buku manual, ada. pokoknya semuanya komplit ada. dikasih ya. Iya. Siap kalau gitu. Nah, untuk harganya di berapa ya, Pak? Harganya ini kita kasih yang spesial 145 juta. 145 uh, dapat yeah. Nissan Juke tipe RX teman-teman uh, ya. Yeah. Nah, terus kalau untuk kredit Pak? Sama kita kasih DP 10 juta. DP 10 juta juga dari tadi saya keliling masih DP 10 juta yeah. teman, -teman. <laughs> Ini gimana hitungnya? Saya bingung ya. Pokoknya <laughs> yang penting teman-teman siapin datanya aja ya kan. Benar gak? Sama uangnya. Ya, benar. benar. Uh, Angsurannya berapa, Pak? 4 jutaan. 4 jutaan ya. Iya. Mantap. Ini tuh tenor? Tenornya 4 tahun. 4 tahun ya. Hmm. Nah, jadi 4 juta, 4 juta kecil ya, Pak? 4 juta kecil. 4 juta kecil teman-teman, nah. masih terjangkau juga ya kan? punya duit 10 juta daripada dp-in motor mendingan dp-in Nissan Juke Rx keren begini ya kan enggak kehujanan enggak, kehujanan, enggak kepanasan buat ABG-ABG buat anak kuliah ya kan atau orang tua mau beliin anaknya buat kuliah juga bisa ya Pak masih worth it lah masih worth it ya servisnya yeah. juga record pokoknya dijamin aman teman-teman. bebas Beren banjir gak? bebas banjir juga ini kebetulan Platnya plat Jakarta Pusat ya Pak bener nopolnya nopol cantik nih Pak 1,2,3,4 yaitu <laughs> <laughs> pajak bulan 2 masih panjang juga masih ya panjang. Pak masih uh panjang -huh. masih panjang pokoknya tunggu apa lagi teman-teman oke teman-teman kita ke unit selanjutnya nih nah ini ada Livina ya Pak Ya benar. Livina tahun belas. 2000... 2014. 14, teman-teman. Ya, nah. tipenya apa tadi, Pak? SP. SP ya, tipenya SP tahun 2014 transmisi otomatis. Otomatis. Mantap bener ya, Anda tadi matic terus yang kita bahas ya. <laughs> Kilometernya berapa, Pak, Kalau boleh tahu, Pak. Eh, uh, se serat di atas 100. Di atas 100, 100 ya. Kecil, yeah. 100 kecil ya. Heeh. Yeah. Uh, 100 kecil, teman-teman. Servisnya record ya, Pak? ya yeah service record juga. Kunci serep semua ada, Pak? Komplit, komplit. Komplit pokoknya, teman-teman. Ya kan, paket telur komplitnya nih, ya kan? Yeah. <laughs> Cuma ada di MHF Cars, <laughs> ya kan? Nah, untuk harganya dibanderol berapa nih, Pak? Kalau ini harganya 105. 105. Yeah. Dapat Livina 2014, teman-teman. Nah. Murah banget, ya kan, cari Murah di mana-mana. <laughs> Murah banget, benar. Pokoknya nggak ada, ya kan, Livina 2014 dapat 105. Benar nggak? Benar, benar. Iya, nah kalau untuk paket kreditnya Pak boleh Pak silakan. Uh, ini kreditnya kita kasih DP 15 ya. DP 15 ya, ya Pak ya. Nah, DP 15 juta angsuran angsurannya 3 juta lebih 3 jutaan. 3 jutaan ya. ya. Tenornya berapa Pak? 4 tahun. 4 tahun ya. Pokoknya 3 jutaan ke atas tenor 4 tahun dapat Bener. Livina 2014 tipe SV otomatis teman-teman ya. Kalau mau nego saya tutup mata, pokoknya langsung telepon ke Pak Ahmad ya, teman-teman ya. Boleh untuk boleh. Livina ini khususnya ya. Siap. Boleh. boleh ya Pak Ahmad ya? Boleh. Boleh, mantap pokoknya ya. Nah, ini kebetulan juga pajaknya juga Tangerang Selatan bernopol genap, teman-teman. Jadi yang cari Nopol, genap Livina ada di MHF Cars. Iya, ya, Pak. Siap. Kita lanjut lagi, Pak, ke unit Baik. berikutnya nih, Pak. Nah, ini ada Kijang. Ya. Nah, ini biasanya nih ini uh, legend. Legend. Legend, legendnya legend Pak. Oh, ini orang-orang ya. dulu udah udah nggak usah ragu ya. nggak usah ragu. nggak usah ragu nih dengan kijang ini. Benar. Ini ada kijang tipe apa nih, Pak? LGX. LGX bensin diesel? Bensin dong. Bensin ya. Eh, uh, tahun 2002. 2002, teman-teman. LGX 2002 bensin transmisi manual. Manual ya. Nah, Akhirnya buat cari juga nih yang manual. <laughs> Jau, iya. <laughs> bener sekali. Dari nah, tadi kita nyari manual ternyata ada nih. Kijang Transmisi Out manual, sorry ya transmisi manual. Nah. Tahun 2002 tipenya LGX. Iya. Ya, pokoknya ini sih udah siap pakai juga. Udah siap pakai. Nah. Ini saya cek ya teman-teman ya, bodinya ini mulus. Hmm. Pokoknya teman-teman Ya, rapi. udah rapi lah, pokoknya terima beres. Ya. Kalau kilometer kayaknya nggak usah ditanya ya apa tahun 2002 yeah. Kijang Pak ya mm. Tapi estimasi eh, berapa Pak? Boleh Pak? Kilometernya 200-an 200-an teman-teman Something ya yeah. Tapi kalau Kijang sih ya kilometer segitu mah masih mm. oke okay. bandel, okay. bandel Bandel Betul sekali Bandel kayak anak-anak <laughs> <laughs> Oke okay. Nah ini di harga berapa Pak? Open okay, price 75 75 ya teman-teman ya 75 yeah. teman-teman Dapat Kijang LGX bensin tahun 2002 Tipe yeah. manual ya Manual Siap Masih bisa kredit Pak? Bisa kita bantu. Bisa ya? Nah, Tapi tenor 3 tahun. Tenor 3 tahun ya. ya? DP-nya berapa, Kalau tahu. DP-nya uh, kurang lebih 15-20-an. Kira-kira 15 uh -huh. sampai 20, 2 jutaan angsurannya. angsurannya nah. 2 jutaan ya? Kurang lebih ya? Kurang lebih. Ya? Nyampe deh, nyampe kurang ya? lebih 2 jutaan. 2 jutaan ya, teman-teman. Ya, nah, teman-teman hmm. pokoknya siapin duit 15 sampai 20 juta, angsurannya 2 jutaan. Dapat kijang, tenor cuma tiga tahun, ya kan? Yo, tiga iya. tahun enggak berasa. Betul. Nah ini, ini kijang ini biasanya orang-orang komunitas ini banyak yang cari juga, karena buat dimodifikasi ya pak? Benar, dan ada komunitas kadang dia mau ganti ke yang lain dia nggak mau karena teman-temannya kan pakai ini. Iya. iya. Nah, jadi tuh. harus menyamakan. Betul sekali. Buat teman-teman komunitas yang suka dengan kijang lgx ada di mhf cars ya. Pokoknya semuanya lengkap nih tadi udah kita bahas ya, Pak ya. Siap. Siap. Pokoknya. Oke, nah untuk Kijang juga ini platnya juga Tangerang. Tangerang. Tangerang Selatan. Platnya kebetulan juga genap. Genap ya, teman-teman. Hmm. Buat yang cari-cari mobil Kijang LGX, pokoknya kontak langsung Pak Ahmad. Ada di Boleh. deskripsi kita. Okay. Ya Pak. Teman-teman dari deros Auto tadi kita sudah lihat seputar stok punya MHF Tars, ya dan juga kita sudah bagiin semua informasi promo DP ringan ya. ya. DP-nya mulai 10, 10 jutaan, jutaan ya Pak ya. Bener. Nah, angsuran juga tadi ada yang 2 jutaan teman-teman kalau ah. ikutin channelnya Derusa Auto makanya jangan di skip-skip karena informasi ini penting buat yang lagi cari mobil. Benar. Benar ya Pak ya? bener banget. Betul. Oke okay, Pak Ahmad, ya. sebelum kita tutup nih hmm. ada pesan mungkin Uh, dari Pak Ahmad Boleh. untuk subscribernya hmm. dari Rosa Auto hmm. atau juga untuk calon customernya dari MHF Cars ya Pak. Iya. Silakan Pak. Uh, uh, Pesan-pesannya uh, tingkat aja sih ya. Uh, buat customernya atau subscribernya dari Rosa Auto maupun yeah. yeah. nanti customernya MHF Cars. Yeah. Uh, kita menjual yeah. mobil yang benar-benar udah siap pakai, siap. Uh, uh, yang siap pakai yang benar-benar yang Mobil pun terawat, gitu. terawat ya pak ya. Jadi, walaupun mobil second, uh, membeli mobil second ya enggak uh, perlu takut lagi sekarang. Betul ya. sekali. Kadang kan orang hmm. ada yang ragu, betul. Karena dia mungkin terbiasa beli mobil baru. Iya. Dan juga teman-teman di MHF Cars ini hmm. uh, mobilnya juga. Uh, sudah servis record juga ya Pak? Benar Pokoknya juga buku servis semua ada Kunci ya. serep pokoknya lengkap ya Pak? Komplit Komplit semuanya Tinggal langsung aja di telepon di WA Dibeli Dipesan yang mau kredit langsung proses Ya Pak? Siap Siap Kalau gitu oke Teman-teman dari USA Auto, Apalagi Pokoknya Jangan lama-lama ya Pak Setelah satu hari penayangan ini Jangan lupa subscribe Dan juga Telepon Pak Ahmad untuk mendapatkan mobil impian Anda, dan ya. saya doakan juga untuk teman-teman rezekinya dilancarkan. Banyak rezeki, pokoknya jangan lupa beli mobil di MKF MHF Car. Cars. Mantap kalau gitu ya, Pak. Ajib, ajib ya? <tuk> Oke, kalau gitu kita pamit ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak ya, Ahmad. Saya juga terima kasih ya. Mudah-mudahan amin, amin. nanti banyak yang beli amin. dari channel kita, Siap. ya kan? Pokoknya dibantuin lah khusus channelnya di Rosa Auto ya customer-nya ya, oke okay, deh, siap kalau gitu, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tonton terus channelnya di Rosa Auto. Rosa Auto.